kita Udah mah yang keluarga paling kompak. Si ayam mana rambutnya <gitaran> yang baru? Kayak siapa? Si ayam mana rambutnya yang baru? Kayak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iThink News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama dengan Mimi di channel YouTube Hilia TV. Yang pastinya akan memberikan informasi terhangat terupdate mengenai Ayu Ting Ting, dan pada kesempatan kali ini yang sangat luar biasa. Setelah kemarin Ayu berhasil menjadi salah satu bintang tamu di acara Boy William dan trending 2 di YouTube, hari ini Ayu Ting Ting dan juga keluarga pergi berlibur ke... Eropa ada yang baru dan menjadi sorotan di pemirsa rambut dari Shiva dan juga rambut dari Ayu Ting Ting ternyata warnanya baru lagi nih. Tambah cantik tentunya. Dan inilah detik-detik perjalanan keluarga Ayu Ting Ting dan Ayu Ting Ting menuju Eropa. Holiday bersama. Dari Titin 0872 keluarga kompak ayah lucu. Katanya ketemu lagi sama Mona. Teh Ayu cantik sekali. Soganya gak ikut ya ayah. Ayah Rojak lo. Ayah Rojak lagi kesem-sem sama Soga alias Boy William Sepertinya Ayah Rojak sudah memberikan lampu hijau dia Untuk hubungan akhirnya juga Boy Apakah Boy akan ikut menyusul ke Eropa wah-wah-wah bimbing jadi penasarannya dan pastinya akan selalu memberikan informasinya nih untuk sahabat semua di rumah adalah kebersamaan keluarga Ayu Ting Ting yang memboyong semua keluarganya pergi berlibur ke Eropa tak tanggung-tanggung ada di 15 orang nih yang ikut berlibur bersama dengan Ayu Ting Ting wah ayo sepertinya orang yang sangat royal nih. Ya. Di sini terbukti bahwa Ayu sangat tidak perhitungan dan langsung memboyong keluarga dan juga tim dari Kisyu TV dan juga memboyong kedua orang tuanya. Saya selalu untuk Ikis, Ayu dan juga semuanya. Sehat untuk Ayu dan sehat untuk kita semua. Oke, sahabat semua. Selamat menyaksikan perjalanan titik-titik menuju holiday-nya bersama dengan keluarga ke Eropa. Wah, besok pastinya seru banget nih ya! Sudah sampai di Eropa, mengindohkan semoga selamat sampai tujuan. Selamat berlibur untuk semua sahabat mimin dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat berlepah rezeki. amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat semua selamat malam selamat beraktivitas. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abi Abi nah, <laughs> ketemu, lagi, ketemu lagi Abi ya, Umi. <laughs> Abi Umid, ketemu lagi Abi Umid, ketemu lagi Abi Umid, <tuk> <tuk> emang kita tuh, mah udah paling kompak. tapi <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> tangannya nggak bisa gerak, apa gimana sih? Ah, ini soalnya berat, <tuk> <tuk> Ikes. Kiki, <cuka fica getuka> ayam mana rambutnya yang baru? Kayak siapa? Reliving? Kiki, ayam mana rambutnya yang baru? Kayak siapa? Reliving? <cuka got USA> Kiki, <cuk hituka> ayam mana rambutnya yang baru? Kayak siapa? Reliving? Kiki, ayam mana rambutnya yang baru? Kayak siapa? Reliving? Ya, Arudi, Hai. Boski, Dewi, <tulala> <Uma. S> Umi, Nanda, <tulala> Siva, ini anak aku nih. Mickey Mouse, si Mickey Mouse. Lalisa, Ale, Ale Sasa. Emang kita mah udah keluarga paling kompak. Tapi tangannya nggak bisa gerak, apa gimana sih? Ini soalnya berat. Iki. Kikis, ayam, ayam, mana rambutnya yang baru? Kayak siapa? Reli pink ya? Apa reli pink. Aku reli pink. Aku reli pink. Aku reli pink. Aku reli pink. Aku Mickey Aku reli Mickey Mouse, si Mickey Mouse. <tuk> Alisasa, play with me like cats and a stray. You don't understand the pain of birth. You don't ever want to get me wings. You don't ever want to set me free.